Yang pertama, siapkan 150 gram kelapa parut Ambil yang bagian putihnya aja Lalu tambahkan seperempat sendok teh garam Aduk sampai tercampur rata Masukkan kelapa parut ke dalam kukusan Kukus dengan api sedang selama 10 menit Supaya kelapa parut nggak cepat basi Setelah 10 menit dikukus Angkat dan keluarkan kelapa parut dari kukusan Dan kelapanya ini disisihkan dulu Siapkan 250 gram jagung pipil Ini berat bersih setelah jagungnya dipipil seperti ini ya Masukkan jagung ke dalam chopper atau bisa juga menggunakan blender Tambahkan 550 ml santan Tutup chopper dan haluskan jagung Ini jagungnya udah halus Ini disisihkan sebentar Siapkan wadah Lalu masukkan 120 gram gula pasir atau setara dengan 8 sendok makan 260 gram tepung tapioka Atau setara dengan 26 sendok makan Untuk per 1 sendok makannya Ini gak terlalu tinggi dan gak terlalu rendah Goyangkan sendoknya seperti ini Supaya lebih mudah menakarnya Setengah sendok teh garam Siapkan saringan di atas wadah Lalu tuangkan jagung yang udah dihaluskan sebelumnya Saring dan tekan-tekan jagung sampai airnya habis Ini jagungnya udah kering tinggal ampasnya Ampasnya ini dibuang ya Aduk adonan perlahan sampai tercampur rata Dan sampai gula pasirnya larut ini adonannya udah tercampur rata dan gula pasirnya udah larut Tambahkan 4-5 tetes pewarna makanan kuning tua supaya warna adonannya cantik Aduk kembali sampai tercampur rata Ini adonannya udah tercampur rata, ini udah selesai Siapkan cetakan Olesi cetakan dengan minyak tipis-tipis Untuk jenis cetakannya Bisa pakai jenis apa aja Masukkan cetakan yang udah dioles dengan minyak ke dalam kukusan Sebelumnya kukusan ini udah dipanaskan Gunakan api sedang cenderung kecil Tuangkan adonan ke dalam cetakan sampai cetakannya penuh Sebelum adonan dituang, jangan lupa adonannya diaduk dulu Tutup kukusan, lalu ini dikukus selama 15 menit Setelah 15 menit dikukus, ini kuenya udah matang Angkat dan keluarkan kue dari kukusan kalau bagian atasnya ada airnya, airnya bisa dibuang dulu ya Setelah diangkat, diamkan kue beberapa saat sampai kuenya dingin Kalau kuenya udah dingin, keluarkan kue dari cetakan Tekan-tekan bagian pinggirannya seperti ini Lalu balikan cetakannya. Baluri kue dengan kelapa parut yang udah dikukus sebelumnya. Hasilnya seperti ini. Ini disisihkan dulu. Keluarkan lagi kue dari cetakan. Lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi Lakukan sampai semuanya selesai Setelah selesai, kuenya ini siap untuk dihidangkan Ini dia, kue ongol-ongol jagungnya udah jadi Kuenya hasilnya cantik-cantik banget Warnanya bagus Ngeliat kuenya bikin selera ya Kue ini sangat lembut Kenyal Manis dan gurih Rasanya enak sekali Makannya bikin ketagihan Gak cukup satu ini kue yang belum dibaluri dengan kelapa Hasilnya cantik sekali Kalian wajib cobain di rumah Karena ini buatnya sangat mudah Kue ini bisa untuk dijual atau untuk isian snack box Jangan lupa share video ini jika bermanfaat ya Terima kasih udah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya